ketemu lagi di guruku gamer belajar ngegame belajar <lian> halo selamat ketemu kembali setelah sekian lama kita nggak ketemu ha -ha, ha -ha. jadi Uh, saya tidak ngonten belakangan ini, saya mohon maaf sebelumnya, karena di sekolah banyak hal yang harus diselesaikan uh, uh. jadi mulai dari ujian-ujian kelas 9, terus ujian praktek, terus ini bukan alasan anak-anakku setelah para siswaku bukan alasan memang kejadiannya yang terjadi dalam hidup saya dimana minggu-minggu ini sibuk-sibuk Sekali. jadi saya mohon maaf untuk info, tapi tenang, kalian tetap bisa lihat konten-konten guru gamer yang lalu-lalu kalau kalian baru pertama kali di channel ini datang ya saya ucapkan selamat datang dan untuk yang sudah ngikutin dari lama dan akhirnya notice kalau, kok nggak posting-posting sih di iku itak kemana ya itu tadi ujian kalian tidak bisa menyiapkan dirinya sendiri ya? bagi Oke di musim-musim sing agak pancaroba seperti ini ya Raya. mungkin nggak sih kita bisa terserang yang namanya flu akan aku sendiri juga masih kena angin titik wes ambil dan lain sebagainya itu aduh remaja jompo sekali ya Nah untuk itu aku pingin sharing nih informasi ke kalian kalau ada nih sebuah spray dengan aroma herbal yang bikin kalian itu uh, terlindungi lah at least terlindungi dari flu hidung tersumbat bersin-bersin dan lain sebagainya aku nggak di endorse sama merek produk ini aku nggak di endorse but I honestly aku pengen merekomendasikan secara pribadi saja untuk kalian karena aku sendiri juga pakai gitu awal mulanya awal mulanya produk ini tuh dikenalin di sekolahku lewat pak kepala sekolahku, bosku tercinta, ha, abah Maryadi SBDM uh, ngenalin produk ini ke sekolah witches. Produk ini adalah karya anak didiknya sendiri, yaitu siswanya dulu, terus habis itu sekolah sekolah sekolah ilmu kesehatan dan pengobatan dan akhirnya jadilah produk ini. Dan aku harap uh, produk ini nanti eh bisa laris, uh, bisa laris. Maksudnya laris dalam artian bukan hanya apa habis karena terjual bukan tapi dipakai, uh -uh, dipakai oleh masyarakat tercinta ini. Iya. Nah, spray ini tuh bau bau melati, rek. Uh, bukan bukan serem-serem itu, -serem Enggak enggak. Deko pakai daun minyak, kapulaga, daun salam, cengkeh, daun sirih, daun pandan, sama dikasih aromatik terapi melati. Uh -uh. Ketik ini tuh gunanya buat apa sih, tak ini jadi, kalau misalkan pas hawa-hawa sih gak enak itu disemprotin ke tangan ah, kayak, jangan langsung di deketin ke muka karena strong banget nah, ketika sudah sudah mendingan bau -e, itu jadikan kayak inhaler <tuh> gitu si, strong lagi usahanya harus dibiarkan agak lama lagi biar nggak terlalu strong lagi jadi nanti ketika udah dipakai inhaler seperti ini cairannya itu akan masuk ke hidung dan hampas cantik buntu-buntu dan bersin-bersin itu begitu secara merek-merk itu lokal banget kayak gitu tak bacain ya iya coba aku respect banget sama produk ini karena aku pakai uh, spray herbalis merek mbah cipto purwo kurang apa mbah cipto purwo it's It's lokal banget, karena Indonesia banget. Nah, digunakan untuk meringankan gejala linum. Uh, encok mungkin untuk uh, uh, ibu-ibu, bapak-bapak, rematik, asam urat, luka, bakar, uh -uh, gatal, dan lain sebagainya. Terutama untuk flu itu tadi. Itu yang paling aku rasain manfaatnya dari tolak angin, tolak angin, tapi dalam bentuk spray, Wes ya, kalau kalian mau minat, bisa langsung DMI sih, DMI sih ke apa, alamat yang nanti aku cantumin di description kalian bisa tahu harganya kalian bisa konsultasi gimana enaknya beli produk ini langsung Skui, kembali ke konten oke okay, uh, hari ini, gimana kabar kalian, apakah sudah oke okay semuanya untuk mulai ngegame dan melupakan yang lain dulu kita fokus ngegame ya anak anakku sudah penat ini kepala dibebani dengan kehidupan duniawi yang begitu-begitu kita butuh sentuhan dua dimensi seperti ini oke oke oke jadi di pertemuan kita kali ini aku pengen sharing aja kalau ketika tahun 2000 berapa ya 2000-an lah pokok 2000 ya 2002 ya 2000-an Bu. Enggak maksudnya awal-awal 2000 di mana masih ada fenomena HP nge-game, ngerti nge enggak? NG. Terus Nokia sing lama-lama apa? Ah, iki. Iki. Nah, itu adalah hiburan kami para generasi 2000-an. Iyo, ya, ya. kalian ya. pernah denger gak selentingan selentingan dari kakak kalian, om tante atau mama papa kalian kalau eh anak lo nge game di HP Nokia. HP biyen niku sing paling hits ku n n series iku epic banget untuk para gamer-gamer di masa itu. Dan salah satu developer sing paling hits di masanya itu adalah Gamelove Ngerti enggak? love sebuah developer game di era pixel ya. Oh, apa aku dengar nih harus pixel tapi grafiknya bersapi banget cuma ini aku sih aku sih tergolong pixel uh, game love memproduksi berbagai macam game untuk menghibur kami kami yang lelah dan letih di zaman ini dan sekarang mereka itu koyo uh, ulang tahun yang kedua tahun berkarya monu. Nah, akhirnya mereka merilis sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut mencangkup 30 game terbaik production mereka. Mono. Nama aplikasinya adalah, ya tau enggak? Yo, ikut. Dan Hari ini kita akan memainkan salah satu game Nostalgia yang ada di aplikasi tersebut Nah sing tak main no ya? Um, untuk series-series game love series oh, Oke okay, untuk mengawali series game Nostalgia kita Aku ingin memulai itu semua dengan sebuah game yang amat sangat sederhana dari segi grafis tapi makna ceritane itu jeroreh, dimana uh, nanti kalian pasti lihat deh, saya nunggu kok yang ini nah, Oke, okay. jadi game yang akan kita mainkan di seri yang pertama ini judulnya adalah Hugas". nah Hugas adalah menceritakan tentang kehidupan seorang siswi SMA yang baru pindah dari kota satu ke kota lainnya dan kehidupan SMA-nya itu dimulai di sini. Apa yang akan terjadi sama dia? Apakah dia akan jadi cewek populer seperti dambaan anak-anak SMA pada umumnya ataukah dia berhasil jadi apa? Ketua geng atau apapun itu yang ada di dunia SMA? Mungkin bisa bertemu cewek di SMA ya kali ini. Nah untuk itu yuk langsung saja kita mulai petualangannya. Let's begin. Para siswaku semuanya, aku di sini juga mau minta maaf kalau uh, unfortunately dengan tidak beruntungnya aku lagi maintenanceku lagi nggak baik maintenance alat-alat yang ada laptopku lagi rusak jadi kalau misalkan ada audio yang bocor atau terdengar sangat-sangat kasar dan gak smooth kayak biasanya ya aku mohon maaf sampai kendalanya itu diperbaiki kita nikmati dulu momen yang seperti ini ya i'm so sorry i'm so sorry oke okay, lanjut first circle to start huwei game love oh, Oke okay. beth ya kayaknya headsetnya mau tak pindahin ke sini jadi Oke okay, enjoy Oke okay, I'm ready to go Oke okay, read the game nanti aja ya letter Oke okay, kita disuruh milih yang mana hukum situ kayaknya nomor 9 deh apa belasan ya Oh guys. Sorry lah like aku rotot nondo yo iki rotot ini sorry lah. Nana nana. Game nomor 15 Ayo katakan passwordnya. Press circle to start. Oke, okay. anu yo. Desainnya ku Iya rek iki aku mainin di Tab soalnya landek HP ku koyo tambah cuwili ngono tambah anjing cocoknya ku Nokia layarnya Nokia itu cocok banget kayak game-game kayak -game -game ini do you want a sound hmm iya yes, dong uh, press A lagi <laughs> iya yeah, musiknya retro banget aduh aku ingat zaman-zaman SMP SMA ya yeah, press A ya yeah. press Ah, of course, new game. Wih, kita bisa milih karakternya. Right? It's awesome, right? Transfer student. Mm -hmm. terus bisa jadi cowok. Namanya Ben, atau cewek namanya Lina. Ah, Kayaknya Lina aja ya, karena kita cewek. Enter your name. Mm, diganti ta. Tak pakai no akuita ya. Oke. Okay. A uh, iki skip E skip bebek ya untuk ngetik nama, pasti sue soalnya. T dan A. Oke. Okay. Kita pakai nama Aquita ya. It's your first day in new school. Ini hari baru mu di sekolah. dan new life waits you. Kehidupan sekolah menantimu ini kenapa sih letoy aku butuh butuh pertolongan untuk jilbab letoy but it's apakah ini hidup yang akan kau harap-harapkan hmm, kita lihat saja nanti naik mobil uhuh. eh tapi kok kita culun banget ya maksudnya kok comotonya kok dosak mono tancen wow it's cool looks huge. Sekolah ini gede banget. Iya, ini gede, Pak. Oke. Okay. Oh, Ayah kita, ya. The principal said, uh, kepala sekolah bilang kalau dia akan mengantarkanmu untuk tur keliling dan lain sebagainya. Jangan buat dia menunggu anakku. Iya, Ayah. Aku minta sang, ya. Oke, okay, oke, okay, Ayah. Sampai nanti. Jangan lupa sambungnya ya Aku juga jajan nanti yes, Oke okay, uh, Petnya ya Petnya bisa pakai Baiklah Pari double tap in any direction to make your car Oke okay, double tap ya uh, Tekan A untuk interaksi objek Oke okay, I got it dan segera menuju ke kantor kepala sekolah baik, woi, oh mau nolak lari, oh, oh, oh. baik, oh, ini ini ini, ayo pak kepala sekolah, ya Allah serem ya eh. kamu pasti aku itu madoks, aku itu aku itu, ayo nggak keetong ya wes lah, gimas, ya umar kagum madoks semua, madoks, ini baru ada gerak gerak kamu anak pindahnya itu kan, saya kepala sekolah God lip Pak, pen daripada tadi kepala sekolah itu cocok, dari itu kan pukul, aku takut oke, okay, kepala sekolah annoying disciplinary sudah kuduga tidak ada di sana oke okay, lanjut love football mungkin kita harus tahu traits ini untuk kepentingan jalannya game kita biar gak cepet meningsuai dan lain sebagainya oke okay. selamat datang di sekolah ini aku akan mengantarmu untuk tour dan lain sebagainya oke okay. no halo uh, namaku i surum mas pesuara pen... ma mas ya woh suku urus ngono nu ya, e. oke okay, seorang bernama sit sit se sejuru nowhere, kita tunggale Arnold swash swash neger, ah, jen Arnold swash neger, Arnold swash neger, kau nggak neka, snake, kita kau yoe perlu kah untuk mengingat nickname-nickname ini, snake ya dari tampilan anda cukup kelihatan kalau suka metal nah ah jangan khawatirkan dia dia sangat hafal kampus ini sangat kenal kampus ini dia nggak naik kelas tiga kali ya berdedikasi sekali ya dia di sekolah sampai gak naik naik ketika kamu beres selesai datanglah ke ruanganku Have a brief meeting Kayaknya kita murid pindahan sama-sama ya Atau enggak Atau kita aja Tapi sip punya agenda lain I don't know Oke okay, Ben Oke okay, kita Pastikan ya Aku di sini gak mau temenan sama kamu Dan aku gak kepingin temenan sama kamu Hell. Showing you this around school mengantarmu untuk keliling sekolah ini adalah hukumanku karena membakar meja tahun lalu. Apa yang kau pikirkan sehingga membakar meja wahai set? Oh, kamu pyromaniac? Pyromaniac itu apa? Or something. Apakah berpura-pura kamu tidak menanyakan hal itu padaku? Aku sibuk. Uh, ini mapnya ya. Ketelat gak dilantarkan dong kita a helpful map to explore semoga mapnya helpful ya berguna huh. ih, ada emoticonnya lucu ya apa coba map ini press L to open your book dan cek apapun yang dalamnya oke okay. ada map press A Ini adalah posisimu di kampus Kampus ini SMA atau perkuliahan ya Maksudnya kalau di barat itu kampus itu nah, Kampus yang kita kenal atau high school Terus kita anggap ini universitas saja ya Oke okay. Notice uh, lima bangunan yang ada di dalam arena kampus Ada tempat olahraga Kelas Kantin Which my favorite Auditorium Dan perpustakaan Siapa yang pinjem buku perpustakaan Tapi nggak pernah dikembalikan Berdosa sekali Oke okay, uh, Misimu akan selalu ada bintang merah oh, I got it okay, Silahkan ke kantor kepala sekolah Fine, I go with it. Who cares about stuff? My hair died alone and toxic. Kita coba interaksi sama teman-teman. Saya extending peraian ekspor. Hm? Okay, Ii, tuker-tukeren. Oke, okay, oke. Okay. Kita cek kanan-kiri dulu ada apa yang bisa kita interaksi selain orang Aku gak mau minum air itu uh, Siapa tahu ada orang yang ngejahilin air itu Hai, hai, hai. Jujur ambik tap roto, roto. Anggap dikendalikan Le, Ini ditaruh aku kejauhan Aku pasti roto dong ini Apakah tak coba kini? Kini aja coba ya Ya sepatu yang bagus Untuk ortopedik, I Amin mean. ego, ego satir Satiran anak anakku Jangan terlalu polos ya di dunia ini Oke okay. Kosong ya Ruangan musik Principle looks scary Dia membaca pikiranku She read Gak ada dialog yang cukup berarti sih sama karakter-karakter yang ada di sini. Hmm. Right, cukup. Ini adalah peringatan terakhir kamu Tapi tapi ini baru mulai, Pak. Apa ini sih baru mulai? And that's fire. Dan tabung pemadam api itu juga setengah kosong. Sorry ya, misalnya audionya benar-benar bocoran. So sorry. Aku nggak ingin lihat kamu berlaku seperti itu lagi. Ngalih. Kilo. Gawaway. Oke. Okay. Permisi Pak. Udah nungguin. Silakan duduk, aku let's chat. Sepertinya game kita akan mulai di sesi yang seperti ini Oke, saya wait Oke, okay, X Smart Acquip, this guy can make or break you Oke, okay, I've been reviewing Aku sudah melihat berkas berkas kemudian aku bangga dengan apa yang kau tulis tapi ini adalah kota besar dengan banyak kodaan Apakah kamu mampu untuk menjaga nilai yang tetap baik? I'm try But aren't these authorities? Huh, kita harus jawab ya Re. I'm smart I don't even have to try Oh, Alice is ganti-ganti so This is deeper. deserve a rap. This is my middle name. Of yes. Ya. Yeah. Ya, yeah, benar benar benar. Susah sekarang nikmati hari esok. Uh, itu adalah motto sekolah ini. Aku yang menulisnya dan aku bangga akan. Hmm. Pedes banget. Okay. Kamu tahu gak? Bum, itu juga pernah jadi sini loh dan dia cerdas banget uh, dia pernah cerita gak? kalau aku sama dia itu sekelas dulu oke okay. sobat. ya tujuan kita pelajut sure, what sounds apa nih anecdotes setidaknya ke jangan enggak aku enggak gitu pak, enggak pernah nyontek tentangnya sorry I get sad when I talk about her maaf pak kayak eh apa kau sedih deh, ngomong, ngomong tentang bundaku Ada kecelakaan, Wah, ala, terut Dia tuh gadis, apa ya, kayak role model, gadis teladan, siswa teladan Siswa teladan, sorry, maaf aku gak seharusnya bahas tentang dia hmm. Numeris, F -study. Hmm. She want us to be set over her, her Yeah. Yeah, itu the pemikiran yang dewasa lah Do you know what you want to after high school? Hmm. See the right thing. Apa yang kamu lakukan ketika pulang sekolah? Answer two, good answer two, bad answer no. Lanjut. Oh, naik nice. ya yeah, bintang kita yang di atas ini bang. Ini bang, naik. Oke, kota baru, sekolah baru. Do you want to start this new set of your life closer? You want to socialize or focus on studying? Yeah, lebih bisa kedua eh. Why not? kita harus menjawab sesuai dengan keinginan ks kita atau kita lakukan menurut jiwa kita I'll go to the cafeteria, it's eh, bad. I'll go to the cafeteria and meet people, or I go to library and study hard. Le aku ikut naik cafeteria, dah. Well done. You meet some nice people in cafeteria. Just don't forget your kamu. okay sir, nggak dosa kok cafeteria. Let me some friends. Fine. Okay, press A. Okay, must make friends. Let me see. Sit here. Okay, mbak. Jangan berharap menggantungkan hidupmu ke seseorang bernama Sid karena dia tidak interest dengan kamu dari awal. Okay, mungkin kita cari orang lain atau harus ke situ. Oh, harus dong. Iya, kita nggak amanan. Uh, dari percakapan kita sebelumnya, yang mana yang nggak kamu ngerti sih? Uh, Oke, okay, sorry, sorry. Jalannya lumit surat sama. Uh, permisi, ada yang duduk di sini nggak ya? Iya, yeah, di situ ditempati temanku yang tidak terlihat. Ih, sungguh banget anda. Oh, orang kaya, orang kaya, fine. Haha, <laughs> good one. Ooh, Roman, boss. typical tipikal pembuli ya di sekolah ini. Sini something prank. Satu nih, uh, ah, bully. What a perfect day. Oke, okay. Hai Apa maksudmu hai Jangan lihat aku Atau nanti Kulihat balik sama mata iblisku Mbak Sheena Anda lebih baik Makan ha -ha. Udah kurus banget Sama kantung matanya tebel ya. Tidak tidur berapa hari Ini anak Sheena man. Emo ya Hey Smile. Oh, untuk anak baru tidak ada sambutan yang meriah dan hangat ya di sini. Iya. Hai aku baru di sini. Kamu nyoba duduk sama kita ya. Ah uh, juga apa-apa, better be alone. Roll, mouse, over. Cewek. Hits ya Ah, alright ah. Aku percaya deh Kamu tuh punya banyak tempat Yang mau nampung kamu Asalkan gak sini Barang kita-kita Sky Sky Let's go Ah, semua orang gak ada yang hangat iya apa yang kau harapkan dari dunia yang kejam ini kawan sekolah ini kayak hutan, aku gak akan pernah bisa landing di sini oke, okay. reputation kita 24 ya itu bukan skor yang bagus sepertinya, tapi kita akan coba naikkan setinggi mungkin and they will see what we are to be. <laughs> right. Next. A few days later. <laughs> <laughs> Kita diantar jemput terus dia ambil Pak Udin. kamu kok kelihatan murung sih? Apa kesemwa baik-baik saja anakku?" Uh, iya, iya, jangan khawatir. Aku" mencoba berteman sama beberapa orang dan ini masih awal-awal kok kayak perlu uh, adaptasi dan lain sebagainya iya kamu itu anak-anak baik anak baik baik kok uh, aku yakin kamu bakal diterima sama anak-anak di sini uh. hey kamu uh, I couldn't help but hear what you told your dad Apa? You can make some friends. Kamu iso berteman dengan tapi hati-hati mereka ku nyokotan katanya. Yeah, Itu bad word. Ibu Sun ya, Westie lengno. Enggak? Hmm. Ojo oh, salah apa? Aku sih nggak pingin kencan nambah kamu. Kayak kamu kutu ketemu sama Ethan ambil Chloe deh. AKA Super Kids. Siku koyok apa oh, ya? culun temen-temen sing cullon monolog, supereks. Mereka biasanya nih ingat ngegave bawah pohon, display cafeteria. Thanks for the info set. Ke Jet Free dan Make Friends. Oke. Okay. Okay. Snack cafeteria. Oke, okay. kita akan ke... Sebelahnya taria untuk mencari sebuah pohon Mati, a tree oh, oh, here she goes Ayolah, keep it Wuih, oh. kagetnya wall shop banget Hah, kamu nakutiku So are you the losers? Mbak, mohon maaf ya, posisi ada di sini juga masih losers Cundang, Chloe, Chloe, Chloe. problem chat Kudu bener-bener ditulis yo, role ngerti tiga, peran Karakter di sini, kudu bener-bener ditulis di sini, misalnya uh, Mani, maniak, maniak komputer, misalnya Ditulis bener-bener maniak komputer hmm. Enggak enggak kudu ditulis kan, iya, tapi ingat, ini game nostalgia kawanku, game jadul Tapi untungnya mereka gak ngebab. That's why I'm thank God for this system. Dan Ethan, Keegan, yeah, Row, Brandyack. Oke. Okay. Kalian pengen baca tadi pause nah, ya Pengen nah, baca apa biodata yang mereka? Oke. Artist you those my only Mbak, soalnya tadi orang weirdos pokok. Posisimu aku juga, juga lagi tidak. Chloe, she looks scared. Kamu takut ya? Mau lihat foto loh koleksi fotolok nggak? Aku yang jahit loh. Tidak boleh mengulangi kesalahan. It's embarrassing to us. But. ambil iku oh, impor sel You up for it? Mm. Yeah. oh, no, no, no, no. Just, mm. Kayak Oke okay. Wih, 48% You need to find couple objects on campus Oke, okay, kita akan berburu objek ya, berburu item Baik Sepatu, baju Oke okay. Oke okay. uh, Cari Sepatu dan baju Fine kita mulai dari mana saudaraku? aku mau ikut panah ya, tanda panah yang ada. panahnya ngarah kemana sih? Oh, Ceci, sebelum kita menuju sepatu dan baju, aku ingin menuju ke kantor kepala sekolah soalnya aku tadi lihat ada selembar kertas lembar kertas Apakah itu secret atau kolektif item yang bisa kita kumpulkan? nah untungnya nggak dikunci permisi Pak cuma mau ngambil kertas nah 1 15. 15. Maaf, ini loh. Deva dari page 1-15 15 mohon maaf nih banyak banget oke okay, ya 15 halaman kita harus cari oke okay collectible itemnya ya oh i so much but ada yang dikancingi di dalam locker oh wait, wait a second kalau kita membebaskan anak dari dalam locker famous kita tambah dong tadi dari berapa? 50an nih jadi 60, eh lumayan Se sebelum itu semua semua anak yang ada di lokal ini Oke, okay. sabar ya nah, kita pastikan gameplay ini tuh harus menyeluruh tidak setengah-setengah oh ini ada, ada gedor-gedor deh, kelihatan gak? kalian tadi I'll do your homework Hui, thank you. Thank you. Yure, kita harus menaikkan popular popularity kita agar mungkin hidup bahagia di game ini. Apa ya? di lantai dua kita coba oke okay. ada apa saja di lantai dua tidak ada yang gedur-gedur lagi tadi ada jius ih dari tadi nabrak-nabrak mulu oke okay. tidak ada lah kawan, siyo pakai tangan satu nih kawan. Ah ini nih, dapat satu lagi. Sina asmi, China rata-rata korban Oke. Okay. Apakah masih ada yang perlu kita selamatkan? Enggak dek kayaknya. Oh di kancing ini war ada konspirasi apa di dalam? Alamnya, situasi, Diana. baiklah kita fokus cari objek objek kita ambil ya tapi kan bukan punya kita ya udah ambil dulu aja nanti kita bakal tahu. yes kenapa lu yes itu kan bukan punya lu kegip kan hei aku suka sepatu baru um, iya aku baru beli ngeles jadi ya, ngeles you're talking something oke okay. oke whatever Oke, oh, kita udah dapat sepatu. Terus lagi basketan, re. Siapa hobi basketan? Nah, me. Oke. Okay. Kita keluar dari sini dan mencari Pandangan pertama awal aku percaya Ben right because he never wrong got it big time Ben pick it last in team class hmm seseorang yang oh watch out for eyes eyes mata empat eeh hey, bak lu diomongin mata empat bilang he is cute Di umurku sekarang that's nonsense Dan Mungkin dulu tuh kayak Oh udah deh gak apa-apa di maki Yang penting dia ganteng Tidak, tidak seperti itu Press A Who are you calling for us? Nah, aku yang aku pasti ngomong Tapi Karena kita disuruh memilih Best options Tapi harus diri Sekali ayo, aku ingin jawabmu, you calling for ice Bad Blubblub, tapi, yuk Relax, sorry, you caught me off guard Kamu nabrak aku tadi Nervy, but still cute no. no! No! No! Kamu tuh salah bangunan ya? Ini berada itu enggak sana loh, soalnya kan pakai kacamata Selamat survival ya, selamat bertahan juga ya. Tempat ini, nice it can be hard as the last last. Ya, especially, liat aku, aku pincang-pincang banget. Pingin, tak tanya ya, yeah. how oh, so ya? Yeah. Terima kasih kepingin semuanya itu berjalan se itu no harus tetep pakai logik dimana kalau misalkan ada orang yang bilang dengan kasar ya dilurusno dulu kasar eh ojo di ngadil no, cute ojo Dilurusno dulu kasar nanti baru ketika sudah chill dia koi oh sorry aku pakai kata kasar dan lain sebagainya baru uh, mingle as friendly as possible kak apa-apa gitu tapi ojo ketika ada orang ngomong kasar Enggak dilurus malah, tapi, wah, he's cute and blah blah blah blah Enggak, another whining, people like that another not a whiner <laughs> Rengek Oke okay, ya, lanjut You increase the level classmate nerd Apa itu prestasi? I hope so ya yeah. Bye, -bye. Oh, jadi kalau misalkan persenan ini mencapai nilai 100, itu kelas kita. Kasta kita itu naik para siswaku sekalian. Oke. Okay. His cute, elu bilang his cute is cute baru aja dikatain. katain. His cute his cute. Tidak, tidak ada, tidak ada. Ya, Kimchatul ingat. Kimchatul. Dan kenapa aku memainkannya dulu dan aku merasa bahagia. Harus cari setelan baju yang kece, badai. Aku, aku pasti jawab iya sure go see you around hmm Kok sedih saya apa bahagia ya. oke okay, kita lihat lagi apakah ada loker loker lagi yang butuh oh iya dong oh berarti lokernya itu tersebar di seluruh sekolah Andre nah oke okay. Wih Mantap, jiwa Super awkward to rest too. I don't think Oke okay. Achievement Anglap e, High school hero Oke, okay, kita udah nyelapetin mereka semua ya Oh ya dan jangan lupa untuk cari secret Secret Kalau sempat Nah, itu-itu ada Tuh kan, baru aja dibilangin ini loh. Nah, ini loh untuk oh, oh sampai apa apa oke oke joystick ini kuperlakukan seperti joystick apa aneh sih maksudnya bukan tap tap Ya makasih ya udah nolong aku kayak mereka bakal suka ambil aku nggak ya kayak mau temenan ambil aku nggak ya? Iya kita harus hang out deh kayaknya kita lo lebih keren. Oke okay, sampai jumpa ya aku nggak pingin terlambat masuk kelas. Oke okay, to math kelas in room 2 Oke okay, kita tidak boleh terlambat. Wow timer deh dong. Akhirnya aku punya kertaan saja Tidak boleh terlambat ya, Ternyata tenang Excuse me, excuse me Aku punya uh, Kelas untuk dihadiri Permisi Ayo Ayo aku ini hmm. Lantai 2 Nomor ruang berapa nih Oke okay. Eh, salah Salah Bujang ruang, Nomor 2 Iya iya, Oke, empat detik sebelum terlambat ya. Kamu anak baru ya? Having little math quiz. Hah? Baru datang udah ada ujian matematika. Gimana, Bunda? Assam naik ke nomor dua yaitu kelas clown. Oke. Okay. Daripada terlalu julun ini adalah tempat yang baik. Oke. Okay. Waduh, di tes temenan dong. Tadi lu mau story waktu? Get ready for your test. Oke, okay, I'm ready. I'm bored. it? oke. Okay. Alright, oke. Okay. Oke, okay. a minute. Oke, yes. Senang-senang. Kapan dulu? lima lima berapaiku tambah yuk dua ayolah kawan sebentar lagi dan mau selesai itu enam belas ayo kekuatan kumonku udah submit aja pensil dan timer uh benar Anak -anak okay. Perfect score. Okay, lanjut. Emma, hi girl. You definitely have style. It seem familiar to me. Familiar? Besok kenal lagi mbak Emma nih. Ketua cheerleader. Aye pernah ketemu kita sebelumnya? Uh, maybe karena kita sempat ganti kayak I just change my style oh kamu itu culun banget turkey oh ya, kamu tau gak cewek hits yang ada di sekolah ini ayo tak kenalin ke mereka yuk mungkin kamu cocok sama mereka Uh, temu kita di perpus ya uh, Dan kayaknya kita enggak bakalan belajar deh yeah. Jangan harap kita bakal belajar ya Mungkin kayak gitu Perjemahan ya yeah, Sampai jumpa di sana Oh my okay. god hey. uh, Bantuin kita nyiapin Halloween event dong temui aku di auditorium ya Oh, where should I go? Oke okay. Baiklah, uh, sebelum kita bisa memutuskan Kita mau bantuin teman-teman kita di auditorium untuk Halloween event Atau ketemu cewek-cewek hits yang ada di perpustakaan Untuk itu aku perlu vote dari kalian semuanya Komen on dek bawah Siapa yang harus aku temui di episode selanjutnya? Oke, okay, aku nggak akan ambil pilihan sebelum kalian benar-benar komen tentang itu. Please, uh, mungkin episode sekarang sampai sini dulu kita lanjutkan di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, komen, kalau kalian suka, dan share. Kalau kalian ngerasa video seperti ini tuh menghibur banget untuk mengisi uh, waktu kosong kalian. Oke, okay, see you, till the next video, dadah, in ciao, dadah, dadah, dadah, awu, enggak enggak enggak bukan itu punyanya karegi, oke okay, dadah, dadah, enggak enggak enggak enggak, enggak itu punyanya karegi, oke okay, dadah, bye.